Halo semuanya, balik lagi bersama saya siapkan anda menurut dan gimana kabar kalian? Baik-baik saja, sehat semuanya semoga kalian baik-baik saja dan sehat semuanya ya nah di konten kali ini saya akan membagikan informasi yang saya ketahui tentang comment yang bisa kalian gunakan di game Roblox Card Driving Indonesia revamp kali ini comment bukan komentar ya tetapi comment itu kayak perintah tulisannya C -O -M -M -A -N -T S yaitu comments perintah yang bisa kalian gunakan di game Roblox Card Driving Indonesia revamp ini nah di sini saya akan membagikan 5 perintah yang bisa kalian gunakan yang pertama oke okay, kita langsung aja ya yang pertama tentu aja kalian pasti sebagian dari kalian atau sebagian besar dari kalian udah tahu yaitu adalah tanda seru pink ini gunanya untuk mengecek apa ya mengecek latensi internet kita jadi latensi internet itu biasanya digunakan di dalam game ya dalam game online lebih tepatnya Nah, jadi fungsinya itu untuk ya ini mengetahui atau memonitoring latensi kita. Semakin tinggi angkanya itu semakin buruk dan semakin kecil angkanya itu akan semakin baik karena untuk mengurangi lag, delay dan starter dan segala macam itu. Oke, lanjut langsung ya kita beralih ke komen atau perintah yang kedua yaitu adalah P eh, tanda seru PNOM ya. Tanda seru PNOM. Jadi ini adalah fungsinya untuk memonitoring atau memberi informasi tentang berapa player yang ada di server yang kita mainin saat ini nah karena saya di sini cuma satu ya, tadi tulisannya there are one player doang ya, tapi kalau kalian misalnya buat private server terus kalian bagikan link atau kodenya ke teman-teman kalian ke rekan-rekan kalian, kalian bisa ngecek kalau penum ini ya, fungsinya untuk mengetahui berapa player yang uh, ada di server yang saat ini kita mainin Oke langsung beranjak ke komen atau perintah yang ketiga yaitu adalah server info Nah fungsinya adalah untuk apa ini jadi kalian bisa mengetik tanda seru server info ya semuanya disambung gak ada yang disepasi Kita enter Nah server info ini fungsinya untuk ya untuk mengetahui server yang kita uh, gunain saat ini yang kita mainin jadi di sini kita bisa lihat kita berada di map mana Terus juga game creator-nya pun bisa kita tahu ya Ini pembuat gamenya ini siapa Terus juga ini ada uh, status servernya Seperti waktu mulainya Terus berapa ini uh, usia dari server ini itu udah berapa menit atau berapa jam Kemudian ini server speed mungkin maksudnya frame rate kalian ya. ya saya kurang tahu ini server speed ini apa Sepertinya ini frame rate sepertinya ya dan di sini kita bisa lihat ini servernya ini mengambil di lokasi mana. Nah, di sini bisa kelihatan kalau server ini tuh mengambil di benua Asia, lebih tepatnya negara Singapura. regionnya ini 03 dan ini mungkin zip code ini, ini apa ya? Seperti kode uh, pos mungkin ya, zip code. Ya, yeah, kode pos dan disini kita bisa lihat player playernya ada siapa saja ada nah, siapa saja ini karena saya menggunakan private server ya balik lagi ini cuma saya doang gitu kan tadi kita sempat klik ya untuk di player tadi bagian player kita sempat klik dan uh, apakah nanti akan muncul sesuatu oh iya bentar jadi kalau kalian ingin mengecek salah satu teman atau player yang ada di server ini ya yang server yang saat ini kita mainin itu juga bisa jadi kalian itu bisa ngecek Uh, seperti umur akunnya itu udah berapa tahun atau berapa hari kemudian apakah dia ini uh, member siapa atau enggak terus apakah player ini tuh bisa diajak chatting nah, ini kan ada nih. Can chat yes berarti bisa diajak chatting atau bisa di dikirimkan pesan lah. selain itu juga bisa ngelihat ya ini teman-temannya ini siapa aja player ini kemudian juga grup-grup yang dia ikuti ini siapa uh, apa aja grup-grup yang dia Uh, join di grup robotnya Nah oke langsung aja kita beranjak yang ke selanjutnya ini, ini nomor berapa ya yang keempat kayaknya ya. ya yang keempat yaitu adalah kalian bisa mengetikkan perintah tanda seru player info nah, ini fungsinya untuk apa jadi ini fungsinya kurang lebih sama seperti yang tadi ya yang ada di server info yaitu adalah untuk mengecek untuk mengetahui atau memberikan informasi tentang profil dari uh, seseorang pemain atau player yang ada di game ini tapi ini kayaknya kalau player info ini lebih tepatnya ke kita aja ya mungkin teman-teman kalau ingin ngecek player lain ya pakainya yang survei info tadi aja nah, ini sama sih ya sama seperti tadi oke kemudian yang kelima nah ini saya sendiri yang kelima ini sebenarnya juga kurang paham ya ini gimana cara pakainya jadi eh, komennya atau perintahnya itu tanda seru kemudian join nah sepertinya ini setelah ini tuh ada perintah lagi untuk selanjutnya karena waktu itu saya eh, sempat lihat ya di di game ya di game ini sih di game ini ada salah satu player yang menggunakan perintah ini teman-teman tanda seru join nah kalau kita enter ya tanda seru join ini dia akan muncul tulisan seperti ini argumen one missing or nil ya sepertinya ini ada komen lagi ya setelah tanda seru join, spasi, nggak tahu apa nanti akan saya kasih screenshotnya player tersebut yang menggunakan perintah ini Jadi cukup segitu untuk konten video kali ini, terima kasih sudah menonton, dan mungkin teman-teman kalian uh, ada yang lebih tahu mengenai perintah-perintah baja yang bisa kalian gunakan di dalam game Roblox Cardiff Indonesia ini, silahkan kalian share di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol jempol ke atas, dan subscribe ke channel saya, salam ke teman-teman kalian, karena sharing sekarang oke, okay? sampai jumpa di video yang berikutnya.